Cek-cek, oke. Okay, mulai, selamat malam. Kembali lagi bersama konten jagat gendong mayit. Kalau malam, ini. selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Oke, okay, mantap. Masih cukup moop aku kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pertama saya yang memang saya rasakan kali itu di hari itu saya berangkat futsal ini kelas berapa? kelas berapa? Mas per, uh, saya, umur berapa? saya umur 20 mas 20 iya oh, yeah saya umur 20 mas umur 20 puluh kejadiannya ya. waktu umur berapa berarti kejadiannya mas umur 20 puluh umur dua hmm, ya. oh berarti masih masih belum lama berarti ya masih ya, ya kemungkinan delapan bulan lalu oh delapan bulan ya, sampai sembilan bulan lalu sudah, balik. Oh, oh, sudah balik sudah balik sudah balik kali itu di hari itu Ngaruh, mas. aku kalau Lanjut oh memaikan, ketika pulang kampung kan ikut grup futsal. Jadinya hmm. ada latihan dan jarak rumah saya sama lapangan futsal itu lumayan jauh. Oke. Okay. Hmm. jauh. Sejauh kira-kira, nganu -kira, hitungannya pakai menit aja. Oke ya. oke. Okay, okay. Kira-kira 45 menitan. 40 menit berarti. Ya, antar, oh, antar kota Ya. Antar kota. Oh berarti berarti lumayan jauh ya? lumayan jauh sebenarnya jauhnya itu bukan karena waktunya mas karena jalannya yang agak sulit. Oke. Jalannya ini ini sulit. tempat tempatnya di mana? tempatnya di mana? Biar... boleh boleh oh. biar Tantang, uh, biar orang tahu kalau nama uh, daerahnya iya, tempatnya. Iya. Sebentar kan ini kan panjang. Iya. Waktunya dari rumah sampai sampai iya. tempat bercerai kan panjang berarti iya. kan uh, rumahnya kan berarti enggak Gimana ya? daerah sekitarnya kan berarti uh, sulit dilewati, siap atau macet, sulit diakses. Di lebih okay. tepatnya, ini berarti di mana tempatnya, di mana di banyuwangi saya, ya? Namanya, ya, di banyuwangi. Oke, okay, di banyuwangi, enggak usah disebutin, nah, nama desa okay, di okay. Intinya di desa yang aksesnya sulit, bagian selatan, oke okay. dekat laut, enggak dekat laut. Oke, okay. nah, yes, jadi ada bayangan tadi perjalanannya ya? ke situ itu melewati perkebunan. Okay. Perkebunan kopi dan perkebunan okay. tebu sekarang jadi perkebunan tebu. Hmm. Oh, malam hari, ma ya, malam hari nanti kejadiannya siang, kejadiannya malam. malam. Malam ini soalnya kan, kalau futsal kan malam. Mas, oh di sana futsalnya okay. ya, okay. itu sekitar jam 8 Jam delapan, uh, oke. Okay. Jadi aku jam 6 habis Maghrib itu harus oke. Okay madrid itu harus OTW agar yo ben nggak terlambat hmm, Oke okay, oke. Okay. dan aku itu sering, o, bukan sering OTW ya, gini. Aku kan oh. iya. Aku kan orangnya tuh nggak suka bareng-bareng. Kadang -bareng. itu aku yo sendirian. Aku itu nganu mas. Jereh, jereh tapi itu. Jereh itu, apa jereh? Jereh itu kayak ya apa ya mas? Apa ya mas? Lengaran, wathian ya mas. Oh oke okay. takut, takut tapi, penakut, iya, penakut takut penasaran penakut. oh penakut takut tapi e. penasaran nah seseksiangkat yang kat event, event Iya suatu waktu aku itu yo pernah berangkat nggak <laughs> izin gitu dong pas ini mas e. ini relief nih ini, ini e. belum lama ini juga ceritanya jadi tetangga depan rumahku itu habis meninggal di hari okay. pertama dan itu tetangga berapa rumah berarti depan depan pas Adepa, depan okay. pas. dan itu aku magribnya itu langsung berangkat otw mas habis tahlilan habis. Iku, aku langsung otw otw okay. okay. futsal otw futsal itu tak bela belain emang kalau futsal soalnya kan aku pulang dari banyuwangi kan jarang mas jadinya okay. kalau ketemu temen tuh istilahnya ya kayak isngumpul respect lah ngumpul. ya ngumpul ngumpul ya oh gitu. ya, tak bela belain berangkat itu dan juga ini mas fbi apa ya yang perlu diketahui juga ini. Jadi orang tuh kalau mau ke kampungku itu, hmm. mau ke desaku itu dari arah kota itu tuh enggak banyak. Gitu. Jadinya tuh paling tuh motor atau mobil itu bisa di itu. Hmm. Bisa di itu. Kalau lalangnya masih iya. masih uh. Uh, sepi lah ya. Sepi lah ya. banget, sepi banget. Dan niku nganu ramenya itu itu paling jam mulai jam 4 sampai jam 5 tuh udah hmm. agak sepi apalagi jam setengah enam, apalagi maghrib magrib itu udah hampir nggak ada, hampir nggak ada loh, bukan. Oke okay, ya? oke. Okay. Terus ramenya lagi itu kalau udah jam setengah empat atau jam empat pagi, soalnya tuh orang beli jom itu orang orang jualan sayur jualan gitu sayur gitu. yang keliling di kampung-kampung. E -e, itu okay. tuh datang dari arah kota, karena apa nganuneko lumayan murah harganya dibandingin dari yang desa langsung. jadinya mereka tuh oh. semacam penyalur. Ya penyalur, ya akhirnya singkat cerita saya itu sering berangkat futsal itu jam setengah tujuh jam tujuh ya. nah, di perjalanan itu hampir enggak pernah kayak ada kejadian hampir enggak pernah gini ya di tengah-tengah pohon karet itu pemisah antara perumahan perkebunan dengan desa hmm. saya itu itu ada perumahan sedikit mas di situ rumah sedikit perumahannya sedikit jadi di perumahan itu tuh perumahan milik perumahan perkebunan itu tuh okay. sungai kerja kerja kebun, iya. Yeah. Uh. Jadi mereka itu kalau orang pekerja kebun itu kan, ya capek ya mas ya. Yeah, yeah, yeah. dari pagi dari subuh dari subuh sampai sore gitu ya. Mereka udah istirahat kalau udah jam sama Ya Wis akhirnya di situ itu kuburannya itu lumayan gede banget dan di tikungan. Oke. Okay. Kuburannya itu di bagian tikungan. Mm -hmm. Dan orang-orang itu Iya, banyaklah cerita-cerita apa ya? Ini bukan mitos mas, apa ya? Cerita yang di orang-orang senaman ini, Mas Legenda. Nah, legenda, oh, tapi, ya. tapi legenda ini yang dialami sama orang yang masih hidup, mungkin loh, Mas. Oh itu... ya mitos, mitos, lah. mitos, mitos, mitos, oh, tempat. Itu, itu, itu masih bergelar legend, tuh... urban hmm, legend, urban legend lah. Itu tuh, wah, banyaklah orang-orang yang istilahnya kayak jadi semakin orang takut, itu semakin kayak bukan takut ya, lebih ke was-was gitu tuh, malah selalu ada jalanan gitu Mas entah hmm. dia apa lampunya mati yeah, yeah, banyak kamu yeah. soalnya ya kalau menurutku ikut sih Mas karena jalannya sulit aksesnya sulit banyak lubang-lubang ya karena hmm. pelek itu kan kalau kena jalan-jalan sepeda kan, motor ya, atau gitu-gitu yeah. jadinya tuh orang tuh ya paling mikirnya Oh ya udah ini karena teknis saja loh Mas bukan karena hmm. hal-hal hmm, yeah, yeah. banyak lubang <laughs> Yo, dan ini arah keluar menuju apa kecamatan nih, Mas itu, tuh melewati gunung. Hmm, hmm. Tapi gunungnya ini bukan seperti gunung apa, gunungnya ini kayak pegunungan, tapi bukit. Bukit, bukit ya, masih pernah ya, Mas Giba? Iya, oh, pernah, iya, Mas. pernah dek rumah. Bukit itu tuh lumayan, apa ya, lumayan panjang, dan itu jalannya berbelok-belok, ada yang nanjak, ada yang turun, dan itu parah-parahnya jalan niku yang ndek situ Mas. Istilahnya kerusakan jalan parahnya di situ. Oke. Okay. Nah, jalan jadinya ada ini seorang apa ya bisa dibilang abdi negara. Tetanggaku hey, itu PNS. Bukan. Bukan. Oh ya semacamnya. Semacam. Oke. Okay. Lalu <laughs> pengaman negara. Oke, oke, oke. Polisi hutan. Oh, semacam Mas. polisi hutan. Tentara Mas. Oke, oh tentara. Ya, <laughs> tentara itu dulu beliau itu pas masih zaman muda itu kalau pulang kan masih malam ya Mas ya kadang malam kadang subuh kalau beliau cerita kemarin hmm. sebelum aku berangkat dari Surabaya ya hmm. kalau pengajian itu ketemu ya sembah cerita cerita nah beliau itu ini pernah Mas pas melewati gunung itu jadi kalau beliau mau ke desa kan berarti log, apa logisnya tuh kan berarti melewati pegunungan itu dulu bukit-bukit hmm, bukit iya. itu dulu yang kita maksud jalan yang rusak tadi itu tuh katanya beliau ini awalnya tuh disalip disalip tuh sama sepeda ontel sepeda, sepeda. Oh, bukan disalip diikuti sama sepeda ontel oh, ya suasana dulu ini tuh sih. ya suasana gunungnya itu sepi mas sepi, sepi. kalau dari arah kecamatan apa sebelah kanan Dan ini belah pohon belah karet aspal oh, iya. pohon karet sebelah kanannya nih pohon karet kirinya hmm. ini uh, kirinya ini kayak bukan jurang apa kayak langsung ke bawah gitu loh mas hmm. bukan yeah, yeah. jurang tapi ya emang ke bawah aja yeah. gitu arahnya yeah, yeah, jadinya yeah. kalau semua jatuh di situ ya ya kayak guling-guling gitu mas nah terus hmm. itu mas uangnya itu awal itu pas masuk ke bagian sepi kan habis dari perkampungan yang lama itu hmm. perkampungan di Kecamatan itu kan banyak kan ya Mas ya istilahnya rame itu tuh ngerasa diikuti Mas ternyata hmm. yang ngikuti itu pakai sepeda ontel ada orangnya ada sepeda ontel itu sepeda sepeda biasa ya sepeda, sepeda biasa jadi zaman dulu itu loh Mas oh, sepeda sepeda tidak sepeda tapi Iya, sepeda, sepeda, okay, sepeda. E, mengganggu. ya sepeda, sepeda orang tua. ya nah, sepeda orang tua. sepeda saya orang tua. ya. saya tidak mengganggu orang tua. Nah, saya tidak mengganggu orang tua. Nah, saya tidak mengganggu orang tua. Nah, saya tidak mengganggu Nah, pas dilihat dari Jadinya ya. tuh pertamanya tuh diikutin mas, okay. diikutin dari belakang. Nah, pas dilihat dari sepedanya itu, itu tuh cuman kelihatan badannya. Jadi, oh okay. ya udah. Akhirnya sekalian kayak penerangan akhirnya yang sepeda jangkrik ini kan biasa mas. Kalau mau ke arah desaku itu ya mas ya. Seumpama ada orang mati lampu atau bensinnya habis, itu pasti ditolong mas. Oke okay, oke. Okay, okay. kayak apa ya? Yes, budaya banget lah, nggak mungkin kalau iya, mobil iya. itu budaya selamanya dek, depan terus. Orang pedesaan. Ya? Iya betul, meskipun Anda sepeda motor lampunya hidup, itu hmm. mesti sama mobilnya Ibu, Ibu dari belakang ngonol. Oke. Okay. Nah, ya wes akhirnya ini sepeda jengginya disuruh maju mas. Awalnya biasa aja, karena itu kan jalannya masih nanjak toh. Hmm. Nah, okay. pas bagian bawah itu pas kan dan ada apa? Jalur turun turunan Iku, pas sepeda sepeda jengginya ini nyalip, ini mas yang jadi masalah ini. Ya, mas. hmm jadinya itu tuh kenapa sepeda motor lebih pelan daripada nah, uh, sepeda motor itu lebih pelan daripada sepeda jengki akhirnya apa sepeda jengki ini singkat cerita sepeda jengkinya ini nyalip nyalip oke okay. pas nyalep itu mas ternyata tuh wah tak merinding loh cerita kayak takut oh, ya, ya. jadi ini iku ternyata tuh pengendara sepeda jengkinya ini enggak ada kepalannya ngeri <laughs> oke oke okay. nah, okay. nah, okay. apa mas ketinggalan di rumah, kepalanya <laughs> ketinggalan di rumah. Di rumah. <laughs> nah, pas itu apa ya, ikuku langsung. Ya. Tapi si Bapak Abdul negara nggak langsung takut Mas. Men berusaha tenang. Berusaha tenang terus mencoba. Me apa? biasa Meneliti situasi. Ha -ha. Okay. Nah, terus tuh pas agak maju, agak maju itu ya tetap diikutin dari ha -ha. belakang gitu loh. Iya iya. Iya okay. jadinya tuh berusaha tenang banget meskipun keadaan yang enggak ada kepala itu terin lah. iya tetap disenterin gitu loh Mas Sakno. ini yang bikin aku kayak pas diceritain sama yang punya cerita langsung yang itu percaya nggak percaya uh. gitu loh Mas yuk masuk ane uang itu sampai wanini masih tapi masuk akal karena dia pas itu masih muda dan, dan pulang tugas gitu loh ya tentara kan rata-rata ya, ya. biasa biasa gitu. lah ketemu yeah. kayak gitu mungkin ya Mas ya Cuma uh. kalau kita diceritain kayak gitu mungkin su suatu hal yang tabu ya Iya ya mesti enggak percaya, eh nggak percaya banget, gak percaya. iya, nah, terus siku mas dan pas agak maju sekitar nggak nyampe 500 meter gitu, hmm. itu tuh langsung tiba-tiba tuh hilang, sepedanya, sepeda tuh ngilang. langsung hilang, nah pas nyampe rumah tuh, ya udah dia tuh berasumsi tuh kalau itu mungkin dia capek aja habis mugas apalagi perjalanan hmm. ke desa itu kan lumayan jauh, man. tapi nggak mungkin kan, capek-capek kan aku iya dong, Masa... oh, iya dong. <laughs> <laughs> apa okay. itu tuh menurutku suatu kejadian yang apa ya ini pertama kali urban legend yang aku hmm. dengar pas pulang dari desa nah semakin aku agak lama pulang dari sekolah kan aku sekolahnya di luar desa yeah, atau yeah. mana di luar kabupaten jadi lebih banyak dengar lagi sebelumnya ini aku ceritakan nganunya ya mas ya apa tuh namanya oh sejak sebentar sebentar sing sing futsal tadi? futsal lah, lah makanya sebelum menuju okay. futsal nih aku ceritain hal-hal yang pernah terjadi di jalan ini oke okay. nah, oke okay. gitu. ini ada lagi mitos-mitos yang, mitos yang berkembang okay, nah okay. makanya yang bikin aku penasaran aku tuh pengen sendiri selalu pengen sendiri apa ya istilahnya ya berangkat sendiri gitu tapi kalau hmm. pulang pasti rame-rame nah, Oke. Okay. itu tuh mas aku tuh bukan pengen membuktikan tapi itu kayak pengen penasaran tapi aku aja yang ngerasain gitu loh waduh oke okay. kayak gitu iya hitung, -hitung ya kayak gitu. Agak, agak Terus tuh, nah, uh, ini ada lagi cerita tetanggaku yang punya warung terbesar dek. Bukan warung terbesar, warungnya ini besar deh di sagu mas. Terus ini yeah. ceritanya yeah. agak <coughs> agak serem. Yeah. Ini, Nganu mas, apa pertaruhannya ini nyawa? Oke okay, hey. nyawa oh, ini peruat okay, Kalau okay. tadi kan ibaratnya kayak diganggu, Iyo, cuma, lewat. Di cuma lewat, cuma lewat, dan dia sampai selamat iya. dari rumah. Oke. Okay. Nah ini tuh nganu. apa yang punya warung terbesar itu hmm. besar di, di satu.